Kurindu disayangi Dan meninggalkan hidupku lagi Tolonglah aku Dari kehampaan ini Selamatkan cintaku Dari Berakhir bebaskan aku dari keadaan ini sempurnakan hidupku dari rapuh Di kesepian ini Ku disayangi Sepenuh hati sedar Akhir mata Tanpa Kesalahan Bukan Cinta yang Melukai Diriku Dan meninggalkan Hidupku Lagi ku dari kehampaan ini selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku hempaskan kesedihan yang tak pernah berakhir bebaskan aku Dari lapunya jiwaku, adakah seseorang yang melepaskanku? Tolonglah aku dari kehampaan ini. Selamatkan cintaku dari hatiku hempaskan Kesendirian yang tak pernah berakhir bebaskan aku dari keadaan ini sempurnakan hidupku dari rapuh Oh